back to my channel kembali lagi di video aku. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan edit foto kita jadi animasi atau jadi kartun. Ya, kan? Nah, kan foto ini tuh viral banget ya kan, ada di mana-mana maupun di IG ada juga di Facebook dan dimanapun pokoknya viral banget di zaman 2020 ini wow. jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana cara aku editnya itu tuh aku cuman pakai satu aplikasi doang loh dan nama aplikasinya itu base tulisannya itu base ya soalnya aku nggak bisa bahasa Inggris aku cuman bisa bahasa kampung aku doang sama bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Inggris tuh aku kayak nggak terlalu bisa banget sih. Bisa cuman kayak yang pernah denger aja dan sering. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara aku dapetin aplikasinya itu, aku dapetinnya itu di Google dan kalian bisa. Downloadnya itu di Google Play Store, eh, sampai kalian nggak bisa dapat aplikasinya itu di Google Play Store ya, teman-teman. Soalnya nggak ada aplikasinya di sana, tapi kalian bisa downloadnya itu bisa di Google Chrome atau di Google, Google ya, atau di Google biasa, maupun di browser dimanapun kalian mau mencarinya. Pokoknya di Google, Google gitu. Intinya nggak ada di Play Store ya, teman-teman. Uh, aku juga nggak tahu sih kenapa nggak ada di playstore Store. Baiklah, sebelum kita mulai ke videonya, lebih baik kalian subscribe dulu deh ke channel aku. Terus kalian nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan kasih juga jempolnya atau like-nya ke video aku ini ya. Stay tune terus. Nah di sini aku menggunakan aplikasi Google Chrome untuk download aplikasinya. Terus aku tekan aja titik tiga di atas dan aku scroll download tekan dan aku udah download aplikasi Best APK-nya. Terus di install aja. Tunggu sebentar untuk aplikasinya dan tekan tetap install. Tampilan awalnya seperti ini Kita tekan aja yang pink itu Terus kita tekan Icon plus yang ada di tengah Dan izinkan Terus di sini kita kan maunya foto jadi kartun Bukan video jadi kartun dan kita tekan aja untuk pilihan foto kita untuk menjadi sebuah kartun jadi di sini aku bakalan pilih foto-foto aku tapi aku contohinnya satu foto aja ya nggak banyak udah, itu terserah kalian mau tekan atas, mau bawah itu sama aja dan kita tekan aja langsung di bawah sampai fotonya itu berwarna putih dan yang paling bawah kita scroll ke sebelah kiri eh kanan kita tekan teyang icon star atau bintang terus kita tutun nah itu tuh kalau nggak pakai kota atau internet itu nggak mau jadi kartun ya teman-teman oke ada jadi deh kartunnya tinggal di screenshot aja soalnya itu bentuknya video bukan foto. Tada, sudah jadi deh. Kalau kalian mau lihat aplikasi base APK-nya ini, aku liatin kalian ya. Aku keluar dulu ke tampilan awal. Nah, ini aplikasi base-nya. segini aja dulu penjelasan dari aku kalau kalian suka dengan video jangan lupa video. untuk kalian kasih like ke video aku ini atau jumpolnya terus kalian klik juga tombol subscribe nya ke channel aku yang berwarna merah ya teman-teman dan nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku karena di setiap minggunya aku bakalan upload video-video terbaru dan jangan lupa komen juga ya di bawah tentang Video aku ini, jangan lupa kalian share juga video aku ini ke teman-teman kalian atau sosial media yang kalian punya. Oke, okay, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye, girl.